Apakah harga emas akan kembali tertekan, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi tajam di sekitar area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1879.37, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1890.09. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Mei 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.